Sudah sebab eh lawak mangat sikit. Ha <laughs> ah, sudah ya Allah mak saya minat betul. Mak dia mak dia yang minat bukan dia. Yo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Teka. Oke bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya Dan seperti biasa saya cakap jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga SOP cuy Jaga kesehatan pastinya cuy ya Oke kali ini kita akan mereaksi lagi cuy Mereaksi lagi lanjutan dari video kemarin Waktu kita mereaksi uh, samsul debat ya Samsul debat dan disitu saya salah sebut cuy ya Saya menggabungkan debat itu dengan lawak gitu ya Padahal nama ustad ini sebenarnya adalah ustad Samsung debat ya sambung gitu ya sambung mohon banget ya kemarin saya salah dan di sini tuh judul videonya ini masih dari channel ini cuy ya dari channel senyum Ustadz ya uh, judulnya itu adalah empat 4... nak tahu wanita tuh betul betul cantik atau betul betul buruk ini pasal wanita ini cuy <laughs> kita akan tahu pasal wanita ini ini banyak teman-teman yang berkomentar di video saya sebelumnya cuy Ustadz uh, Syamsul Debat ini uh, bisa dikategorikan salah satu fakar gitu ya uh, Rumah tangga gitu ya Tapi intinya video ini saya buat disambil saya belajar tentang agama juga Ingin mendapatkan pengajaran dan ingin mendapatkan hiburan pula Oke langsung aja cuy ya jom kita tengok videonya Oke okay, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy 3.. 2.. 1.. Boom oh. Kadang-kadang orang lelaki <tuk> dia, dia, dia kena sampai satu tahap tuh dia rasa dia kena di fahami Tak faham dengan lelaki ini kadang, -kadang. <tuk> Dia cara terang, bercakap dia itu kenapa ya? Itu sebabnya Nampu dalam keluarga kena Disebut kena sebagai dia... proses reciprocal proses Proses lengkap melengkapi Iya, iya, ya. Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya hmm, Betul banget Terpulanglah berapa ramai Dan wanita pula Yang <laughs> <Dia laughs> tak faham tanya kau sebelah Dan oh, orang perempuan pula mana yang lemah tu lelaki kata pun nak pertahankan Itu yang dikenali oleh perempuan <laughs> Okay, Mengasihi okay, okay. Mengasihani dan mengisafi bahawa orang perempuan Hmm Perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ya, betul ke ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia, walaupun tak kenal, walaupun tak dating, melihat dari kejauhan. Kalau ada gambar itu kaya lah tu. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Iya, yeah, iya, yeah, yeah. dulu Dulu Dan macam tu je. Ya? Daripada jauh nampak, muka macam 27. <laughs> Tang jauh ngitai, dah roket-roket, okay, okay, bertahun 72. Tu so, yang malam pertama ada gigi dalam cawan. Lah, gigi sapu pula ni. Ini saya mahu. Itu sama lah kan? Itu <laughs> eh, banyak saya tertarik saya ceramah sekali di Surjana Surjana utama buluh, kan? tajuknya wanita dambaan syurga. Bas wanita dambaan syurga tajuk dia. Kan? Senang tajuk tu. Jadi saya soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah saya tajuk. Mana satu yang betul wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita. Wah ini. Oh ada yang meluar. Pilihannya sangat. Yelah kan. Benda tu bila disebut wanita dan baan syurga. Maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk. Kenapa? Ke wanita tu mengharap nak masuk syurga? Ha? Jadi wanita dan baan syurga betul ke tidak tajuk tu? Wanita dan dah. Bila tanya orang yang mulut lah. Kau Kau mah. Betul ke tidak? Tadi <laughs> golak pun kuih suruh Mumpik tadi pun tolonglah Tinggi tinggi Bumpe, Lain kali saya ingat suruh orang tolak saya pakai wheelchair Maksudlah camat Berdiri tingginya tingginya Jampak ada orang hajar tu Dalam TV nampak gemak Lagi orang hajar <laughs> <lah>. <laughs> <laughs> Aduh. Tak ada hal. Tapi saya tengok ahli ini ni memang kategori peminat saya memang dalam kategori umur yang inilah. Hmm kategori dia ada kategori. Tak ada tak rumah lewat istilah dia, rumah lewat. Ya yeah, yeah, yeah. Tak ada waktu yang eh, muda, -muda orang nak nak juma. Samsung debat, Samsung debat, nak ambil gambar boleh tak? Mengetua tu lah. Ambil lah. Arus <laughs> kali yeah. adalah budak muda daripada politeknik. Eh Saksa debat eh, semangat sikit. Saksa debat. Ya Allah, mak saya minat betul. Mak dia. Mak dia yang minat bukan dia itu. Tapi tak ada hal lah kan. Risau saya pun tak lama sebab panggil nak tambah kan. Nama tak agak lagi. Nama panggil sepengit ni. Bila sebut tentang wanita ada bang syurga, Tengok dari satu hadis Nabi disebut. Yang mana Nabi sebut apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang lima waktu berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah diri serta suaminya serta taat perintah suaminya maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu mengikut pilihan hatinya nak tunjukkan syurga tu kalau kita dah buat benda ni syurga tak sabar tubuh kita maka betul lah wanita ada baan syurga jadi dalam 4-4 tu, dalam 4 kategori salat puasa, saya tak sentuh yang itu tapi tentang Menjaga maruah diri dan maruah suami kena dengan tajuk kita tadi. Cantik di mata, cantik di jiwa. Yeah, yeah, yeah. Jiwa kita, dia empat perkara. Tak? Manusia dalam hidup ni, empat perkara yang dia dalam hati, dalam diri dia. Pertama, fizikal. Yang kedua, minda. Yang ketiga, hati. Ketiga. Yang keempat, jiwa. Bila sebut fizikal, hati, diri kita ni. Itu sebab ada yang pergi exercise mengaj jogging lah yog, yoga lah hmm. apa benda lagi poco-poco pocok-copon pocok, kan <laughs> jadi poco-poco <laughs> ikut step yang main belasah tu pocok-copon nama dia <laughs> tak salah apa sukan yang kita buat yang penting keluar peluh sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat sebab apa kena keluarkan peluh sebab keluar toksin dalam dia. badan kita akan keluar menerusi peluh peluk sebab peluk. orang yang peluk, banyak ya? berpeluh dia sihat peluh ni sama tu kena banyak exercise kalau paling tidak pun kita tak ada treadmill tak ada apa kita melompat je kat rumah melompat lompat, melompat sampai berpeluh yang itu pun tak apa sebab kalau kita tak bersenam toksin boleh keluar menerusi dua cara pertamanya uban keduanya jerawat pilih yang mana. Itu ya, dari segi fizikal, sukan yang paling bagus nak kuruskan badan, saya biasa, sukan berkuda, itu paling cepat. 30 hari dah nampak kesan, paling tidak kuda tu kurus. Yang kedua, dia sebut tentang mindah. Mindah, cantik. Kita nak cantik empat-empat je tau, fizikal tadi cantik semua. Tak kisahlah apa produk pun kita pakai. Thank you Tak kira, tak kira kan Tak kira lah. Saya tak tengah Nak ulang iklan tu Lain macam Masa takak ni Kalau sebut iklan tu Tak salah. Bumbu bedak aku pun Bumbu krim Kita tanya Nelawa kan Tak kisahlah kan Bukan itu sebenarnya Mungkin ada yang lebih Sebab contoh Kalau kita tengokkan Kecantikan berbeza-beza Ya, yeah, ya yeah. Berbeza-beza kadang, kadang kita Apalah dia suka Dengan perempuan Sebelum kahwin Dengan perempuan tu Mereka raya Muka tak adalah Indah sangat Ya, yeah, ya yeah. kan? Walaupun namanya Indah <laughs> kan? bersimpulan dengan Tempat tinggal di Pulau indah Kan? Tapi, suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza. Iya, iya, betul. Kadang kadang orang melihat kadang dia tu tak cantik tapi bila dia bercakap, cantik. Ya Allah, bila bercakap, jadi cantik. Dia ni memang tak cantik, tapi bila dia senyap, cantik. Eh, seorang ketem dia tidur, cantiklah. Kalau geram betul aku tengok ketem dia tidur. Kenapa dia datang macam tu? Maknanya, berbeza-beza, betul tak? Yang penting, tu sebabnya kadang-kadang, dia ada empat sifir, ada empat sifir pula dah. Orang itu, orang yang tak cantik. Rasa diri dia tak cantik. Orang itu cantik. Satu. Dia tak cantik. Dan dia rasa dia tak cantik. Orang itu cantik. Orang tu cantik. Rasa diri dia cantik. Orang tu tak cantik. Ah, orang ini cantik Dan dia rasa diri dia cantik Jadi tak cantik Orang tu cantik Rasa diri dia tak cantik Ya Allah sah cantik eh Cantik betul-betul Sebab dia rasa diri dia tak cantik yeah. Orang yang tak cantik Rasa diri dia cantik Ya Allah sah buruk eh Faham? Jadi yeah, empat kan. keadaan tu Jadi kita kan cantik tu Sebab sekadaran lah kita Cantik tu biarlah di mata yang merah Ya yeah. Depan suami. ada ya, kan. Okay. Okay. Pertama dari segi fizikal. Kan kena orang lelaki ni kadang, kadang dia dalam satu tahap tu dia oh, rasa sedih, dia perlu ulang lagi ceritanya ya. Yeah. Tak faham Berasa lelaki. Durasi sepanjang ini. Kan Ishi. Tetapi tu sebenarnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal proses Proses lengkap melengkapi lelaki akan dilengkapkan oleh wanita, pilihan hatinya. Terpulanglah bapa ramai. Dan wanita pulang. <SILENCIO> yang tak faham, tanya kau sebelah. Oh, perempuan pulak mana yang lemah tu lelaki akan tampung dan pertahankan. Itu yang dikenalki oleh perempuan. Mengasihani dan mengisafi bahawa orang perempuan. Perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ayuh. Ya, betul kena pilihan hatiku Orang dulu-dulu bahagia Walaupun tak kenal, walaupun tak kira Ini lucu ni Melihat dari kejauhan, dari kejauhan. Kalau ada gambar tu kayu lah tu Ayuh. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa Danak je jauh Dah Daripada jauh nampak muka macam 27 27 Sang Jawa, Mintai, dah okey-rokey, bertahun 72. Itu yang malam pertama, ada gigi dalam jawan. Lah, gigi sapu, lah. Bihaya hmm. mahu dengan ah oh, orang itu gigi dia. Tahu lah kan? Dia itu, disebabnya saya tertarik. Sebenarnya itu dari, dari jana, mana macam dia? Belum, Mungkin kan? nyata kali ini. Sajutnya wanita dambakan syurga. <laughs> Wanita Dambaan Syurga tajuk, jauh, dia. Sempat dia tajuk, tujuh, Jadi soalan pertama Saya tanya sebelum saya camah Mana satu yang betul Wanita Dambaan Syurga Atau wanita mendambarkan syurga Atau syurga Dambaan Wanita Wah dia dah meluang Wanita Dambaan Syurga Benda tu bila disebut Wanita Dambaan Syurga Maknanya wanita tu diharapkan sangat Oleh syurga tu supaya masuk oh, Bukan bukan itu sih ha. Kakak wanita tu mengharap nak masuk syurga? Hmm. Haa? Jadi, wanita ada baan syurga betul ke tidak tajuk tu? Wanita ada baan syurga? Hmm, dah. Bila tanya, orang boleh lah koma. <laughs> betul ke tidak? <laughs> tadi golak kau mingguh, suruh. Mumpik tadi pun tolonglah. Mumpik tadi hmm. ngetong apa itu? Artinya tu tadi apa ya? Kali kali saya nak suruh orang tolak, saya pakai wheelchair. Maksudlah Syama. Badegi, tingginya, tinggi je tinggi je. Dia paling orang hajar tu satu topik tu. Dalam TV nama agung mole lagi orang hajar kan. <laughs> <bite> Aduh eh. Tak ada hal. Tapi saya tengok hari ni ni memang kategori peminat saya memang <ketawa> dalam kategori umur yang inilah. Umur-umur <ketawa> macam umur tu. Tak ada tak, remaja lewat, istilahnya. Remaja tak lewat, ada, lewat. Tak ada remaja ternyata. Ya. Tak ada waktu tu, eh, muda, muda orang nak jamin. Samsul debat, Samsul debat. Nangan ambil gambar boleh tak ke. Te. Yeah. Dia tertua tu lah, ambillah. Yeah. Lalu sekali tu lah budak muda tu. Yeah. Daripada politeknik. Eh, Samsul debat eh. lah Semangat sikit. <laughs> ah, Samsul debat, Ya Allah mak saya minat betul. Mak tu. <laughs> mak dia yang minat, bukan dia. <laughs> <tid> tapi tak ada hal lah kan. Sebab semalam aku tak lama sebab pagi nak menyembang eh. Dapat agak Bila sebut tentang wanita ada masuk syurga, teringat dari satu hadis Nabi disebut. Hmm. Ya, yang mana Nabi sebut apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah diri serta suaminya, serta taat perintah suaminya. Maka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 Jiwa kita Dia empat perkara tau Manusia dalam hidup ni Empat perkara Yang dia dalam hati Dalam diri dia Pertama Fizikal hmm. Yang kedua Minda Yang ketiga Hati, hati. Yang keempat Jiwa, jiwa ya, Bila sebut fizikal jiwa. Diri kita ni. tu sebab anda yang pergi exercise Mereka jogging lah yog Yoga lah Apa benda lagi. Pocok-pocok Pocok-copot pocok, Haa dia-dia pocok-pocok ikut step yang main belasah tu pocok-pocok <laughs> pun nama. Ha alah. Tak kisah lah yang kita buat yang penting keluar peluh. Keringan. Sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat. Sebab apa kena keluarkan peluh sebab toksin dalam badan kita akan keluar Menerusi peluh. Tu sebab orang yang banyak berpeluh dia sihat. Ini sebab kita sebab kena banyak exercise. Kalau paling tidak pun kita tak ada training tak ada apa, kita melompat je kat melompat melompat melompat melompat. melompat. Sampai berpeluh Yang itu pun tak apa Sebab kalau kita tak bersenam hmm. Toksin boleh keluar menerusi dua cara Pertamanya uban Keduanya jerawat Pilih nak yang mana Haa nah, tu tu tu Terdiri segi fizikal Sukan yang paling, paling bagus nak kuruskan badan Dia biasa Sukan berkuda Itu paling cepat 30 hari dah nampak kesan Paling <laughs> tidak kuda tu kurus <laughs> Yang kedua Bila sebut tentang Bindah Mindah, cantik Kita nak cantik empat-empat je tau Fizikal dan cantik semua Tak kisahlah apa produk pun yang kita pakai Tak kira Tak kira Tak kira lah kan, tak kira lah Saya tak tergambat nak ulang iklan tu Lain macam masa takak ni kalau sempat iklan tu Tak kisahlah, bubuk pedak apa pun Bubuk krim, tertanyu, nilawak Tak kisahlah kan Bukan itu sebenarnya Mungkin ada yang lebih Sebab contoh, kalau kita tengok kan Kecantikan berbeza-beza kadang-kadang kita apalah dia suka dengan perempuan sebelum kahwin dengan perempuan tu bergaya-gaya muka tak ada lagi indah sangat walaupun namanya indah iya namanya indah bersempena dengan tempat tinggal dia pulau indah tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza kadang-kadang ada orang melihat kadang dia tu tak cantik tapi bila dia bercakap cantik ya Allah bila dia bercakap jadi cantik dia memang tak cantik tapi bila dia senyap cantik yang sorang untuk time dia tidur cantik lah. Like, yang orang geram <tongan> betul aku tengok time dia tidur. Dia buat macam contoh macam tu lah. Kan? Maknanya berbeza-beza, benar tak? Benar, benar yang lah, penting ya. tu sebabnya kadang, kadang Dia ada empat sifir pula. Ada empat sifir pula dah. Orang itu Orang yang tak cantik Rasa diri dia Tak cantik Orang Ayah, itu cantik. Kebalik ya. Kan? Orang yang Satu, cantik merasa diri dia cantik. Dia tak cantik. cantik dan dia rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik. Hmm. Orang tu <laughs> cantik, rasa diri dia cantik, orang tu tak cantik. Okey. Faham? Orang okay. tu cantik dan dia rasa diri Bambir, dia cantik, jadi tak Bambir cantik. Bambir orang tu cantik, rasa diri dia tak cantik. Ya Allah, sah cantik eh. Cantik betul-betul sebab dia rasa diri dia tak cantik Orang yang tak cantik dia rasa diri dia cantik Ya Allah sah buku kan faham Jadi empat keadaan tu Jadi kita kan cantik tu sebab sekadaran lah kita Cantik tu biarlah di mata yang merah Betul sekali Tepat suami rana, rana, rana, rana, rana. Pertama dari segi fizikal Ok ok ok ok Oke okay, cuy itulah tadi part kedua ya dari ceramah uh, Ustadz Syamsul Lebat cuy ya mengenai tentang wanita gitu cuy ya eh uh, menurut saya ini kan videonya seperti biasa cuy pertengahan diulang lagi menurut saya mengapa harus diulang seperti ini tuh supaya kita lebih apa namanya lebih melekat ke memori gitu ya memori seperti saya cuy tadinya saya sudah tengok dari awal tadi, cuy, tapi saya langsung ingat kembali gitu ya, ingat kembali jadi wajar banget lah ya. Dan itu yang menarik buat channel ini, cuy. Channel dari senyum ustad ya, dari senyum ustad ini banyak banget di sini videonya, cuy ya. Karena ceramah ustad itu bukan durasinya, cuman berapa menit. Minimal itu satu jam, cuy, satu jam atau 45 menit, tergantung sih, cuy ya, tergantung. Oke, okay, dan mungkin itu aja cuy ya. Untuk hari ini kita dapat pengajaran uh, lumayan lah cuy ya. Kita dapat pengajaran dan terhiburnya juga dapat. Kalau memang suka dengan video ini silahkan di like, di share ke sosial media yang kalian punya. Kalau nggak suka dislike aja. Oke, okay, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next time, thank you next. Bye.